Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tobus Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman uh, semua Apa kabar semuanya Semoga baik-baik saja Semoga sehat-sehat saja Semoga masih bisa tetap beraktivitas Masing-masing uh, Semoga masih bisa menuai panen Hasil yang melimpah dan berkah uh, Alhamdulillah Tanggal 7 Agustus ini Admin juga masih bisa memanen Tanaman mentimun di usia 65 hari setelah tanam Alhamdulillah tadi pagi dan tadi sore admin sudah petik Alhamdulillah totalnya dapat 27 kilo ya teman-teman teman-teman uh, semua pada video kali ini admin juga akan share ke teman-teman semua selain pemetikan di usia uh, 65 hari setelah tanam ini admin akan share ke teman-teman semua pemupukannya ya teman-teman nah pemupukannya admin akan duetkan pupuk kimia dengan organik atau dengan hayati ya teman teman yaitu memupuk dengan KNO3 putih dan asam amino atau POC darah kambing ya teman teman yang admin buat uh, waktu hari raya idul kurban dan pupuk ini sudah admin gunakan sekitar satu minggu ya teman teman alhamdulillah baik baik saja ya tanamannya ya teman teman bahkan tanamannya lebih hijau saat ini ya teman teman uh, teman teman semua dalam pemupukan ini admin sekarang sering ya teman-teman supaya eh, tanamannya cepat besar ya teman-teman karena ini eh, tanaman mentimun dan kita pompa buahnya Alhamdulillah aman-aman saja ya teman-teman pemupukannya eh, dua hari sekali admin kocorkan dan untuk penyeprayannya tiga hari sekali ya teman-teman kadang kalau setelah hujan admin nggak hitung dua hari sekali atau tiga hari sekali setiap setelah hujan kadang-kadang almin spray dengan uh, rendaman semen ya teman-teman dan kalsium teman-teman uh, semua uh, pada video kali ini pemupukan kita duetkan pupuk hayati dengan pupuk KNO tapi teman-teman harus tahu cara menggabungkannya uh, makanya saksikan terus uh, videonya sampai selesai ya teman-teman jangan di skip karena uh, mencampur pupuk harus tepat ya teman-teman dan teman-teman semua E, pada video kali ini kenapa dicampur ya e, pupuk kimia dengan pupuk organik karena e, pupuk kimia itu sebagai makanan dan pupuk organik sebagai e, pekerja atau tentaranya ya teman-teman jadi e, supaya e, maksimal ya oke teman-teman untuk KNO putih ini ini pupuk rekomendasi menurut admin ya teman-teman karena e, buah cepat besar ya teman-teman kalau kita menggunakan KNO 3 putih dan KNO 3 putih ini juga e, adalah pupuk yang mudah diserap tanaman ya teman teman admin juga kadang rolling untuk penyepraiannya juga menggunakan pupuk kno3 putih juga ya teman teman di rolling dengan eh, pupuk organik dan juga kadang di rolling juga dengan eh, air rendaman semen eh, alhamdulillah teman teman untuk petikan tanggal 7 Agustus ini alhamdulillah dapat 27 kilo ya teman teman tadi pagi di ecer dapat 13 kilo e, maksudnya petik pohon ya teman-teman. Ada ibu-ibu yang beli ke sini langsung e, dapat 13 kilo totalnya dan tadi sore 14 kilo ya teman-teman. Tapi ini dijual ke ini ya, ke pengecer harganya cuma Rp3.000 ya teman-teman. Iya -teman. seperti ini pupuk KNO-nya ya teman-teman. Ini KNO3 putih atau kalium nitrat kristal ya teman-teman. Pupuk ini mudah diserap tanaman dan dalam bentuk nitrat e, Akan kita duetkan ya teman-teman dengan ini POC darah kambing Nah untuk dosisnya ya teman-teman Dan cara menggabungkan itu kita belakangkan dulu yang ini Yang pupuk hayati atau pupuk organik Jadi kita dulukan dulu yang KNO 3 putih ya teman-teman Nah untuk dosisnya kita gunakan 2 sendok juga cukup ya teman-teman Untuk 10 liter air ini Nah ini tipsnya ya teman-teman Kalau kita menggabungkan pupuk kimia Nah ini 2 sendok ya kita gunakan 2 sendok KNO-nya Nah kita untuk menggabungkan pupuk kimia dengan pupuk hayati atau pupuk organik Usahakan dulukan dulu yang ini Yang ininya ya teman-teman Yang eh, pupuk kimianya lalu kita tambahkan air dulu ya kita aduk dan ingat ya teman-teman kalau kita menggunakan pupuk organik atau pupuk Hayati jangan dicampur dengan fungisida ya teman-teman nah ini kadang kebanyakan pertanyaan dari teman-teman di grup Facebook ya teman-teman e, kadang katanya ditanya pakai dicampur fungisida boleh enggak Nah itu pelanggaran ya karena apa pupuk organik ini kan mikroba ya e, sementara fungisida adalah pembasmi mikroba, nggak mungkin juga bisa dicampur ya. Jadi kalau untuk mencampur, usahakan uh, pupuk kimia boleh ya dicampur pupuk kimia dengan pupuk organik atau pupuk hayati. Tapi usahakan pupuk kimianya yang uh, nitrat yang mudah diserap tanaman ya teman-teman. Dan pencampurannya seperti tadi, usahakan pupuk kimia duluan dan dicampur air, lalu baru Masuk pupuk hayati atau pupuk organik Nah seperti ini caranya Sip Teman-teman uh, semua Untuk dosisnya Per lubang tanam atau per pohon Cukup satu gelas ya teman-teman Atau 200 ml per lubang tanam Dan untuk pemupukan ini Kalau teman-teman mau ikut cara admin Supaya panen tiap hari Pagi diunduh Sore juga diunduh Besoknya diunduh lagi Usahakan uh, satu kuncinya tambahkan pupuk organik dan e, sering ya memupuknya bisa tiga hari sekali atau dua hari sekali kita rapatkan intervalnya karena kita untuk memompa buah ya teman-teman supaya buahnya ini cepat besar dan admin ulangi lagi untuk KNO3 putih ini ini adalah pupuk recommended ya teman-teman untuk pup, bagi pupuk kimianya ya ini adalah pupuk rekomendasi, recommended uh, untuk pembesar buah ya. Jadi cepat besar ya buah kalau kita menggunakan pupuk KNO3 putih ini. Oke okay, teman-teman. Uh, kalau teman-teman nggak ada pupuk yang tadi yang pupuk POC darah kambing bisa teman-teman ganti dengan yang lainnya teman-teman dengan asam amino atau POC khusus buah atau bisa juga dengan Eco atau PSB ya, teman-teman. Nah, kalau untuk yang habis sebutkan barusan ini, nggak ada juga. Teman-teman bisa campur dengan rendaman kotoran hewan. Nah, kalau misalkan teman-teman kotoran hewan juga nggak punya, teman-teman campur dengan air cucian beras. Nah, untuk air cucian beras itu dipermentasi boleh lebih bagus ya, tidak dipermentasi juga tidak apa-apa. Jadi, teman-teman, kalau misalkan mau memupuk eh, tanaman yang sudah berbuah seperti ini. Campurkan air cucian beras langsung juga nggak apa apa ya, langsung juga. Misalkan teman-teman eh, mau pupuk se ini seperti ini ya, dari dua sendok pupuk kimia. Nah teman-teman campur dengan air cucian beras. Tapi kalau yang belum dipermentasi ya teman-teman, teman-teman gunakan air cucian beras dengan dosis dosis tinggi ya teman-teman. Satu -teman. liter juga bisa ya, teman-teman campur dengan eh, pupuk kimia. Nah ini supaya eh, nutrisi dari pupuk kimia itu mudah diserap. Tanaman dengan eh, perantara mikroba atau pupuk organik yang kita eh, campurkan, atau pupuk hayati yang kita campurkan. Nah, oke, teman-teman, seperti itu cara menggabungkan pupuk kimia dengan pupuk organik atau pupuk hayati. Nah, saran ini admin eh, share ke teman-teman semua supaya teman-teman semua juga bisa mendapatkan eh, tanaman yang subur, yang sehat, yang berbuah lebat. Juga yang berumur panjang Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menonton video ini Oke teman-teman seperti itu proses pemupukannya Berikut kita review dulu Sebelum berakhir video ini Admin akan share ke teman-teman semua Seperti ini kondisi tanaman admin Usia 65 hari setelah tanam ya teman-teman Selamat menyaksikan dan sampai jumpa kembali Pada video admin berikutnya teman-teman ya, Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman Subscribe juga ya teman-teman untuk yang belum subscribe Terima kasih Selamat menyaksikan review tanaman mentimun usia 65 hari setelah tanam